Abah Sukiyal Buguri di sini memposting foto bersama Bang Bilar dan Haris nih. Tentunya ini ketika kemarinnya syukuran sinetron cwb 2 yang sudah mencapai 100 episode. Wow, tentunya keren banget persahabatnya. Apa, apa lagi. Tentunya foto yang di tengah itu tuh yang pakai kacamata, yang bor baju kemeja putih, ini keren banget. Persahabat, ya ini adalah calon suami dari Elias. Ini sudah sangat ganteng banget, persahabatan yang membuat kita semakin bahagia aja melihatnya mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola persaingan kita Rizky Bilar tuh. Ini tentunya momen kemarin di acara syukuran Pak Sabat ya terlihat sangat keren banget Abang Billar nih memakai baju kemeja putih. Dengan tentunya penampilan yang sangat ganteng sekali persahabatnya dalam postingan tersebut juga Ustaz Ustadz al di disini menemukan sebuah kalimat caption dikatakan tayang hari ini di channel YouTube Albuguri TV Wah, wow, bersahabat ya? Sudah ada di channel YouTube-nya Albuguri TV video bersama Rizky Bilar Moments kemarin bersahabat ya Tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan nih dari Agung Putri syalwa 18 itu mengatakan Masya Allah ternyata Abah couple sama anaknya <laughs> Teringat banget persahabat ya ketika di acara tasbih nih melihat kebersamaan dari Ustadz Sufi Al-Muri bersama Rizki Bilar Dan selanjutnya para sahabat kita lihat sudah di saja di channel Youtube nya Abah ya Tentunya video bareng Rizky Bilar gara-gara ngucap sembarangan, tuh syukur selawat kerja keras dan sabar. Wow, ini tentunya wajib kita trending kan sahabat ya. Cus aja yang belum mampir mampir ke channel YouTube-nya Abah, Harga TV, tentunya bersahabat ya ada kejutan spesial bersama Rizky Bilar. Kita lihat tentunya isi dalam vlog tersebut. Ini tentunya membuat kita semakin bahagia bahwa nanti bakal ada quality time bersahabat ya Holiday di Mekah dan Holiday di Madinah kata Abah tuh bersahabat ya Kita teringat waktu di aksi Tentunya Abah Sukyal Buguri bilang ke Lesti kejora tidak Lesti juga insya Allah niat haji bareng Abah tuh persahabat ya Bismillah saja Mudah-mudahan Leslar segera resmi menikah dan punya bilsa holiday di Mekah dan Madinah bersama-sama persahabat ya Kita aminkan Doa baik kita selalu tentunya panjatkan persahabat ya Untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar Postingan tersebut juga telah di-repost kembali oleh akun Instagram virus.leslar di sini ada sebuah kalimat caption yang dikatakan "Kita holiday di Mekkah, sholawatin yuk bu firmasi ingat waktu reaksi abah bilang ke Dede, Dede Lesti juga juga insyaallah niat haji bareng abah. Bismillah, Leslar segera resmi amin." Tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan nih para sahabat dari akun Instagram Rosli Yosi yang berkomentar Kalau Bilar benar sama dede berangkat haji Sekalian honeymoon dong Terus berarti syuting GB libur dong Semoga aja benernya Lebaran Idul Adha Lesnar udah halal Amin Doakan saja persahabat yang mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan Kabar bahagia Kabar baik dari idola kesayangan kita Dan untuk berikutnya di sini kita melihat ada sebuah dan percakapan yang lagi-lagi tentunya netizen sangat iri banget kepada fanbase Leslar, pas abad yang diunggah oleh akun polisi Leslar, yang mana tentunya di sini sebuah kalimat caption idola yang selalu aktif kalau udah urusan donasi. Baik itu untuk bencana maupun kemanusiaan Dan hebatnya fansnya dikasih wadah resmi untuk berdonasi Gak perlu fans capek-capek Buka donasi biar diakui hanya sekadar untuk dipuji sore akak katanya ya Anda tentunya jawaban komentar juga nih Fix nggak nyadar fans dengan sertifikat itu udah dimanfaatin Wk Wk Wk takutnya gak jodoh terus sertifikatnya mau diapain katanya Wow tentunya persahabat yang lagi-lagi banyak sekali yang iri kepada Lesnar khusus fans base persahabatnya tentunya ini adalah salah satu bentuk ujian juga nih buat kita semua para fans kita cukup diamkan saja. Yang punya kita selalu kompak, selalu solid Untuk berbuat kebaikan para sahabat, ya. Dalam postingan yang tersebut juga Polisi Leslar sini sebuah kalimat caption yang dikatakan Setidaknya Leslar Lovers Bisa bermanfaat untuk sekitar Dan setidaknya Leslar Lovers punya nama yang hebat Dan setidaknya Leslar Lovers Membanggakan idolanya Dengan caranya sendiri hmm. Tidak seperti dirimu Hayu Leslar Lovers kita ketawa <laughs> Ada juga tentunya Ketsen lain dituliskan, persahabat, ya, Shattered katanya, ya, leselovers bisa mandiri tanpa ngandilin idolanya. Faktanya, hasil payah sudah terpampang nyata sedangkan dirimu hanya ngandilin idolanya, yang ngasih wadah tapi anu, ah, sudahlah katanya, persahabat, ya. Tentunya kita doakan saja, persahabat, ya, dan kita tentunya tunjukkan saja bahwa kita selalu kompak solid-solid untuk mendukung idola kesayangan kita dengan melakukan perbuatan yang sangat baik dan tentunya bisa bermanfaat bagi semua orang bersabath ya. Tentunya dan untuk selanjutnya di sini ada info penting ya bahwa jangan sampai lupa sore hari jam 5 sore hadir tentunya eksklusif di video.com yakni Poles kepoin pop para bersabath ya jangan sampai ketinggalan jangan sampai terlewatkan. Tayang eksklusif di video hari Senin hari ini bersabath ya tepatnya jam 5 sore nih. Tentunya saksikan Poles, Kepo, and Lesti dengan kejutan baru, kejutan bahagia, dan spesial tentunya buat kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia selanjutnya, para sahabatnya. Tentunya kita mudah-mudahan mendapatkan sedukan vitamin Q dari Lesti dan Rizky Wilar. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagaimana Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.